informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat sedap Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini Bang Min akan memberikan informasi terbaru Persabatsyah ke unggahan pertama. Di sini kita lihat ada sebuah unggahan dari Ayah Tjorra di akun Instagram pribadinya persahabat yang mengunggah sebuah postingan takdir cinta Lesti dan Rizky Bilar Ini adalah tentunya pesan yang diungkapkan oleh dedek Lesti untuk Rizky bilar kita lihat persahabat ya tentunya ungkapan pesan Lesti untuk Rizky bilar biar kakak mungkin kata-kata ini, Enggak mampu mewakili seluruh isi hati dedek ke kakak, Masya Allah persahabat ya. Tentunya kalimat awalan saja membuat kita terharu bahagia melihatnya persahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky bilal dalam pusingan ayah kejora, banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Ia ya, dari akun Leslar Lovers Anuskor pada mengatakan Mengandung bawang yuk bisa yuk trendingkan tuh bersahabat ya kita kompak Kita sebagai fans sejati Leslar pasti selalu solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Selanjutnya, persahabat kita mendapatkan informasi terbaru soal lagu Takdir Cinta, Lesti dan Rizky Bilar, lagu duetnya persahabat ya. Kita mendapatkan info dari IGS-nya Pak Yonatan yang mengunggah sebuah postingan informasi penting. Nantikan Takdir Cinta, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, besok tanggal 18 bulan 8. 2021 di YouTube 3D Entertainment dicatat persahabatnya besok tentunya akan launching Lagu Takdir Cinta, Duet Lesti dan Rizky Bilar Unggan tersebut pun telah di kembali Oleh akun HP Red Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah Leslar siapkan pasukan nih Kita wajib siap-siap untuk trendingkan lagu terbaru ini, Tentu Takdir Cinta, Duet Lesti, dan Rizky pilar Ini lagu spesial pernikahan, mudah-mudahan saja bisa booming dan trending nomor satu. Kita lihat dalam komentar, Pak Sahabat, ya. Tentunya support dari Lesla Lovers, Aku Luka Batin mengatakan, wajib trending satu pokoknya harus usaha ya, wak semua. <laughs> Tentunya, uap wak waktu semua harus usaha. Kita gempur, kita tetap kompak, pastinya mendukung karya dari idola kesayangan kita. Lihat di jawaban komentar dari akun Uma Ashila mengatakan, yuk bisa yuk kali ini kita akan bersatu bukan lesnya atau larnya. Perdana mereka keluar single bareng, Bismillah kita bersatu les lovers, les lovers, below lover. Masya Allah persahabat ya kita harus menyatu untuk selalu mentrendingkan karya-karya dari Lesti maupun Rizky Pilar. Mudah-mudahan kita tentunya malam ini mendapatkan kejutan baru, kejutan bahagia, hingga vitamin bahagia yang kita dapatkan. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.